Wasit tertawa bareng Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel murka. Thomas Tuchel murka dengan kelakuan wasit Zeman Marsiniak yang memimpin laga leg kedua perempat final antara Real Madrid versus Chelsea pada Rabu 13 April 2022 di Santiago Bernabeu. Kekalahan Chelsea ini membuat Tuchel murka dengan wasit bernama Zeman Marsiniak. Sebab wasit itu dianggap memberikan keputusan yang merugikan tim tamu. Misalnya, ketika Marsiniak menganulir gol Marcos Alonso yang dianggap handball lebih dulu. Luchel marah karena wasit tak meninjau sendiri di AR di lapangan. Puncaknya yang membuat pelatih asal Jerman itu geram dengan pengadir jelaga Real Madrid versus Chelsea itu ketika Marsiniak malah tertawa bareng dengan Carlo Ancelotti usai peluit akhir. Saya kecewa dengan wasit yang bersenang-senang dengan Carlo Ancelotti. Saya tahu Carlo pria yang baik. Tapi saya ingin pergi dan mengucapkan terima kasih atas pertandingan. Namun, saya melihat wasit tersenyum dan tertawa dengan pelatih lawan," ucap Tuchel dikutip dari Evening Standard. Saya pikir itu adalah waktu yang salah untuk melakukan hal itu atau tertawa setelah peluit akhir 120 menit, di mana satu tim memberikan segenap hati dan berjuang hingga akhir. Anda pergi dan wasit tersenyum hingga tertawa dengan pelatih lain? Saya pikir itu adalah waktu yang buruk," sambung eks pelatih Borussia Dortmund ini. Rodrigo, umpan Modric indah dan susah ditiru Rodrigo Ghost membobol gawang Chelsea usai menerima umpan spektakuler luka Modric. Bintang muda Real Madrid itu menilai asis Modric sulit ditiru. Real Madrid lolos ke babak semifinal Liga Champions 2021-2022 usai menyingkirkan juara bertahan Chelsea. Los Blancos melaju meski kalah 2-3 dalam leg kedua perempat final di Santiago Bernabeu, Rabu 13 April 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Ruka Modric bertanggung jawab atas gol Rodrigo Goss pada menit ke-80. Bintang Kroasia itu mengirim bola lambung menggunakan bagian luar kaki kanannya. Bola lambung Modric mengarah akurat ke arah Rodrigo yang berdiri bebas. Rodrigo tanpa kesulitan menendang masuk bola ke gawang Chelsea. Rodrigo mengungkapkan bagaimana proses gol yang dibuatnya kali ini. Pemain asal Brasil itu menyebut Modric memang sudah biasa membuatnya berlari menyambut umpan. Modric memegang bola, ada ruang di depan dan saya bergerak ke sana. Dia selalu bilang ke saya untuk menguasai ruang dan itulah yang terjadi, kata Rodrigo dikutip dari Mundo Deportivo. Hal itu terlihat mudah, saya tidak tahu bagaimana dia bisa mengirim bola seperti itu. Apabila Anda mencobanya, itu akan sangat sulit, ujarnya. Legenda Prancis ini sebut gol Karim Benzema spesial. Agendaris Perancis Thierry Harry melontarkan pujian kepada Karim Benzema. Sanjungan itu diberikan usai Karim Benzema berhasil mencetak gol penyelamat bagi Real Madrid kala bersua Chelsea di leg kedua perempat final Liga Champions 2021-2022. Henry menyebutkan gol tersebut terasa sangat spesial bagi publik Madrid. Sebab berkat gol itu, Real Madrid berhasil lolos dari jeratan Chelsea dan memastikan satu tiket semifinal Liga Champions 2021-2022. Seperti diketahui, Los Blancos sukses menyingkirkan Chelsea dari Liga Champions 2021-2022 dengan agregat 5-4. Kandukan striker Prancis di menit ke-96 mengamankan posisi Real Madrid di semifinal Liga Champions musim ini. Hal itu pun disanjung oleh Henry. Ia menyebut gol Benzema itu suatu yang spesial, sebab gol tersebut dapat merubah segalanya dalam pertandingan itu. Itu spesial dan saya harap tidak ada yang tertidur karena Anda perlu menonton ini," papar Henry dilansir dari Daily Mail, Rabu 13 April 2022. Menurut Henry, Benzema cerdas dalam menempatkan posisinya. Dia menilai bahwa Benzema bukan hanya seorang predator yang tajam, namun juga pintar dalam membuka ruang. Cara dia pergi? Anda lihat, dia akan berdekat lalu dia mundur," kata Henry. Apa yang dia lakukan adalah pergi ke Vinicius Junior, melihat mereka punya waktu dan terhubung dengan mata, tambah Henry. Menurut Henry, karena kecerdikan Benzema itu, El Real bisa selamat dari kekalahan. Tak heran jika Henry menyebut itu adalah gol spesial. Ternyata, Benzema pernah benci dengan Vinicius. Dia, Vinicius Junior, cuma melakukan apa yang dia inginkan. Jangan beri dia bola, dia bermain melawan kita kata Benzema kepada Mendy di musim lalu dilansir BT Sport. Karim Benzema terekam sedang berbicara kepada Ferland Mendy soal egoisme Vinicius di lorong stadion Borussia park pada 28 Oktober 2020. Kalimat Benzema tersebut sempat menggegerkan media di musim lalu, perpecahan antara keduanya pun menjadi hal yang disayangkan. Di musim tersebut, mereka tak banyak bermain bersama di lapangan, hanya Benzema yang mampu menunjukkan tajinya di Real Madrid. Hasilnya, Real Madrid tak meraih satu gelar pun di musim 2020-2021, mentariknya penampilan Benzema tak mampu membuat Los Blancos berprestasi. Ia seperti bekerja sendiri di lini depan Real Madrid. Namun, kondisi berubah saat juru taktik anyar datang ke Santiago Bernabeu, yaitu Carlo Ancelotti. Tangan dinginnya kembali di uji musim ini. Ia didatangkan dengan misi besar untuk memulangkan gelar Liga Champions serta La Liga. Dan satu hal magis yang mampu ia buat adalah menduetkan Karim Benzema dan Vinicius Junior menjadi duet mematikan di Eropa. Benzema merupakan salah satu penyerang terbaik di dunia saat ini. Kelontoran gol dan berbagai gelar prestis berhasil ia sumbangkan untuk Real Madrid. Vinicius Junior secara mengejutkan, pemain asal Brazil tersebut berhasil menunjukkan performa mentereng untuk Real Madrid di awal musim ini. Ancelotti tidak pernah meragukan kemampuan Vinicius. Ia menilai Vinicius sebagai salah satu pemain muda paling berbakat di dunia. Ia juga merasa kehadiran Ancelotti memberi dampak besar bagi karirnya. Benzema tak lagi berjuang sendiri di depan, selalu ada Vinicius dengan gocekan menawannya mampu melayani sang bomber untuk mencetak gol. Ketika Benzema pacak klik, maka Vinicius mampu hadir sebagai sang pemecah kebuntuan untuk Real Madrid.